Hai guys, baik lagi dengan gue dan hari ini kita akan memainkan suatu game buatan anak bangsa, yaitu Lola Bakery. Buat kalian yang nggak tahu tentang Lola Bakery, game Lola Bakery ini adalah game puzzle yang mengusung gameplay bergenre Match 3, atau yang kita kenal sebagai pasang 3 ya guys, dimana kita bakalan punya beberapa gambar, kita pasangkan tiga. Nah, game ini buatan dari MNC Games, diadopsi dari serial animasi Kiko yang ditayangkan setiap hari Minggu jam 9 di kalau misalnya kalian pengen coba mainin ini game gue bakalan taruh linknya di deskripsi jadi jangan lupa untuk dicek ya guys Dari kalian bisa main ini di Android maupun menggunakan iPhone alias ya Apple kalian bisa download ini di Play Store dan App Store oke okay, guys ya yeah, guys so tanpa basa-basa lagi let's get into the game nah jadi gue ada berapa kali mainin game ini ya guys sini kita juga udah fitur yaitu bikin-bikin toko kue dan di sini gue punya satu toko kue yang pertama dan yang dapat secara default intinya kita ada kayak penghasilan penghasilan per menit gitu ya namanya ya. Income per minute yaitu gua nggak tahu nama mata uangnya apa di sini. <laughs> ya, dan kita juga bisa ngupgrade segala macam hal ini. Segala macam yang kita punya di sini dengan misalnya kayak fryer, topping dan segala macam di sini gua udah upgrade berapa kali ya guys. Dan ketika kita ngupgrade ini kita butuh voucher di sini. Dan ya guys, kita coba upgrade dulu. Nah, ketika kita upgrade income per menit kita bakalan naik terus guys. Dan ketika kita nanti udah punya cukup uang kita bisa pakai lagi untuk upgrade hal-hal yang lainnya guys kayaknya sih kita bakalan pakai untuk buka toko-toko yang lain nah di sini bilang unlock at stage 13 nah kita coba main dulu ya guys by the way kan tadi kalian lihat di sini kalian butuh butuh semacam kayak tiket kupon gini ya guys nah untuk ngupgrade ini kupon kita bakalan termakan terus setiap kali kita ngupgrade guys dan uang yang kita dapat akan semakin cepat nah kita kalau gitu untuk dapetin vouchernya guys kita bisa main aja langsung supaya kita nggak kelamaan kita langsung cobain aja puzzle yang level seberapa ini tadi <laughs> ya guys kita cobain aja oke okay guys ya di sini kita ada lollipop. Lollipop ini dia bakalan hilangin warna yang sesuai dengan warna yang dipilih ya guys. Contoh gue pilih war... contoh pilih kue warna kuning, cheesecake kayaknya. Dan ya guys, dia bakalan langsung hilang. Dan ya guys, kalau seandainya kalian masih penasaran di sini nya itu berdasarkan apa. Kalian bisa lihat di atas itu, di sebelahnya Lola. Ada dua buah kue yang ada nomornya ya guys. Itu yang harus kalian habisin. Jadi di puzzle ini, kita harus menghilangkan kue sebanyak yang diminta sama Lola guys, oke okay, guys, karena dia minta pink donat, gue mau coba dulu yang pink donat. nah, pink donatnya hilang, tinggal 12, sekarang kita kayak masih ada yang bisa pink donat lagi, oke okay. terus yang pink donat juga masih bisa lagi ya sekali lagi, nah, sisa 6 lagi guys nah, ini juga harus bisa oke, okay. dan hmm, hmm, hmm, gua bingung ya <laughs> karena yang cheesecake juga masih ada, kita pakai cheesecake dulu ya, nah Oke, okay, cheesecake sudah terpenuhi dan donatnya sekaligus terpenuhi, guys. Oke okay, clear, stage are clear, guys. Dia bakalan menghancurkan segala macam apa yang ada di layar. Ya seperti itu. Stage clear, awesome, tap anywhere. Nah, di sini kita bakalan dapat kupon, guys. Mungkin kita dapat yang lumayan banyak ya, guys. Dapat berapa kita? Dapat berapa kita? 15 dong, 15 dong, 15. Nah, 15. Coba. Nah, kita dapat tiket. Nah di sini akhirnya new shop unlock ya guys, pas banget nih. Berarti kita tadi stage 13 ya. Nah di shop ini kita juga bisa upgrade barang-barang lain ya. Misalnya kita bisa pakai uang kita untuk upgrade oven. Kita juga bisa upgrade kualitas coklat. Dan ya guys, income per mini kita jadi nambah lagi. Kalau seandainya kita pengen ngambil duitnya dari yang udah ada di shopnya ya, misalnya ya, kita tinggal klik aja dan duitnya bakalan masuk ke bagian atas ini ya guys. Dan duit yang udah masuk itu bisa kita pakai buat upgrade-upgrade lagi guys. Ya, jadi kayak gitu untuk upgrade-upgradean dan segala macamnya. Jadi di sini juga banyak toko yang bisa kita unlock di stage 40, di stage 90, di stage puluh dan ya kayaknya untuk sementara itu doang sih ya guys. Kita bakal lanjutin lagi main satu puzzle lagi ya guys. Kita harus menghilangkan 20 donat pink guys. Nah, Mapnya nya bakal berubah-ubah. Oh, seandainya kita lagi bingung, kita bakal dikasih tips. Dia bakalan ber, dia bakalan berpendar-pendar gitu. <laughs> ya. Tapi gue nggak mau nyelesain yang itu dulu. Gue nggak mau ngeklik yang biru ini dulu karena gue mau nyelesain yang ini. Ini jasa sudah pink. Ada dan di sini juga ada 4. Nice. Sisa si 13 lagi, guys. Ini ini pertama kita turunin dulu ya. Nah. Oke, okay. kita dapat pink lagi. Sekarang kita bisa Satuin lagi pingga, sisa sepuluh, ada empat, <laughs> Nah kalau sandi kita nyelesain empat sekaligus ya, empat dari satu warna sekaligus kita bakalan dapat kiko brush namanya. ya Kalau kita klik kiko brush ini, dia bakalan ngehilangin satu baris full guys, nggak peduli warnanya apa. Terus karena sisa enam, kita berarti ada tinggal tiga kali dua lagi guys. Nah di sini ada satu, Nah, sisa tiga dan yang sekarang yang di bawah tinggal gue geser ke bawah. And ya yeah, guys clear. Yay! <laughs> buat kalian yang pengen santai atau pengen main sama adek kalian gitu, itu bisa ini bisa banget dipakai buat main bareng ya guys. Stage clear, tap anywhere. Ayo, dapat apa kita sekarang? Dapat angka berapa kita sekarang dari vouchernya? Please please please, dapat yang dapat yang banyak please, dapat yang banyak, dapat yang banyak, dapat yang banyak. No, no no no no, jangan 10 jangan sepuluh, ya 10 Hahaha, yeah, <laughs> nggak apa-apa lah guys gak apa -apa, lumayan lah lebih banyak hal-hal yang bisa kita upgrade di sini contohnya kita bisa contohnya kita bisa naikin lagi coklat di sini di sini juga ada stove lebih lengkap daripada toko kita yang sebelumnya by the way ya di sini kita bisa upgrade fryer dan topping Tokonya beda sih ya sebenarnya kalau dibandingin sama yang ini nih ya ini kayak yang ini kayaknya lebih jualan gorengan guys karena ada fryer <laughs> atau mungkin toko donat kali ya ya kalau dilihat dari tokonya kayak toko donat dan ini kita masih nggak tahu toko apa ap apakah itu sosis kalau sosis harusnya nggak jualan coklat sih tapi iya ya, ya sudah lah <laughs> oke okay, guys ya kita di sini masih belum bisa upgrade karena voucher kita juga sudah habis guys ya guys. Jadi gue bakalan ngingetin dulu buat kalian, kalian yang pengen nyoba gamenya, kalian bisa download ini di deskripsi, linknya bakalan gue taruh di deskripsi. Dan kalau seandainya kalian pengen redeem, kalian bisa pakai kode gua yaitu LaudavianYT yang bakalan ada juga di deskripsi. Kalian tinggal copy dan redeem. Nah guys, di sini cara redeemnya juga gampang banget. Kalian tinggal ke settings yang ada di sini ya. Kalian tinggal tap settings, lalu kalian pilih yang di sini ada redeem. Di sini kalian tinggal klik, tinggal klik di sini, enter your code dan ketik kode yang akan gue taruh di deskripsi yaitu atau kalian bisa juga lihat di video ini ya yaitu Laudavian Yt kalian tinggal tap redeem kalian bakalan dapet gift special bakalan dapat kalian gunakan sebagai alat untuk membantu kalian di in-game ya guys dan kalian juga bisa lihat disini di persen bakal oh, Laudavian Yt eh udah tampaknya gua <laughs> ya guys jadi kita gitu untuk cara redeemnya jadi kalau seandainya masih punya pertanyaan kalian bisa komentar di, di komentar di bawah ya guys Oke okay guys, kalau sudah kalian suka sama video ini, jangan lupa juga buat untuk like, share, dan subscribe. Dan ya guys, gue gua juga mau ngingetin kalian, jangan lupa untuk follow Facebook page dari MNC Games dan MNC Animasi, oke okay guys? So ya yeah guys, thank you for watching, happy gaming, and bye-bye!